Baiklah para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada sebuah kabar persahabat ya tentunya kita awali dengan kabar yang tentunya membuat kita semakin bangga Bahwa banyak sekali doa dukungan terhadap idola kesayangan Dede Elasti Kejorak Salah satunya para sahabat ya Kak Nova Fratiwi ini mengunggah sebuah postingan foto Dede Elasti Dan tentunya anak tercinta ada sebuah doa di situ. Persahabatan, ya, sehat-sehat, ya, tante lesti, and love, amin. Persahabatnya, masya Allah, banget doa tulus yang diberikan oleh Kak Nova. Mudah-mudahan terkabul. Dan kita sebagai fans sejati harus tetap kompak untuk mendoakan idola kesayangan kita. Banyak komentar, banyak respon yang diberikan di postingan tersebut bersahabatnya sebelumnya. Postingan ini di repost kembali oleh akun Lesti Dot Perhatikan di kolom komentar. Ada komentar dari akun di luar mengatakan, jadi sedih mendengar dedilesi sakit cuman saran. Harusnya Dede itu banyakin istirahat. Harus udah ambil cuti dari kerjaan, kayaknya dari kecapean. Gak tega apalagi akhir bulan depan HPL-nya masya Allah banget ya. Itulah kesayangan kita, tetap kuat, tetap semangat. Masya Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dalam tentunya kemudahan dan kelancaran dalam persalinan nanti. Untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari akun Snowboard skor Skylar. Ini mengunggah sebuah momen spesial ketika di acara cinta abadi Leslar. Bilar ini manggil saya kepada Dede Alex, kecil orang, membuat kita semakin adem dan bangga. Persahabatnya, masya Allah, luar biasa kesayangan. Mudah-mudahan rating CL untuk kali ini bisa. Naik persahabat ya Yuk sama-sama kita dukung support karya-karya terbaik Leslar Entertainment Dan di postingan ini juga banyak komentar tanggapan yang diberikan Dari akun Marioni37 Asing dengar ada dipanggil Lesti Senangnya tidak dengar dipanggil sayang Aduh tepikan ya kakak panggilnya Besok kalau si Oton keluar jangan kasih dengar panggilan Lesti atau itu mama atau bunda atau papa atau bapak Biar anak nggak ikut bilang Lesti besok bahagia terus les lagu <laughs> Itu hanya bercandaan kakak Bilarsa sah jadi bersahabat ya Untuk kita doakan saja mudah-mudahan idola kesayangan selalu diberikan kesehatan dan untuk hari ini persembahannya jangan lupa untuk menyaksikan karya terbaik Leslar Entertainment dalam acara Cinta Abadi Leslar Tetap Lestia Bersamaku setiap Sabtu, Minggu, 9.30 waktu Indonesia Barat, jamnya Jangan sampai lupa, hanya di antv persahabat ya Yuk, sama-sama kita dukung untuk karya-karya terbaik idola kesayangan kita Karena episode untuk hari ini terbaru persahabat ya Bakal hadir kejutan yang tentunya kita dapatkan dari idola kesayangan kita Coba kita lihat ya persahabat ya Untuk episode hari ini di kalimat Kansan info yang dituliskan oleh antv Cinta Abadi Leslar tetap setia bersamaku Minggu 26 Desember 2021 jam 9.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 10 pagi Bunda Lesti marah-marah nih Gara-gara masakan gosong dan gak ada yang matiin dan papa bilar sama bunda berantem soal apalagi nih ya Les lovers. eh tapi kok berantem yang gemes gitu ya Duh gak sabar banget bunda dan papa bilar semua masalah pasti ada solusinya kok gimana kelanjutannya Kisah mereka yuk jangan sampai lupa tentunya ini cute dan gemes banget ya ada part adegan berantemnya tapi gemes banget persahabat ya ada masakan yang gosong aduh pastinya kak ini seru banget apalagi hari ini episodenya berkolaborasi bersama Ching Abdel persahabat ya yuk sama-sama kita kompak dukung yang terbaik untuk karya-karya Leslar Entertainment dan selanjutnya persahabatnya di postingan ini tentu banyak komentar dan respon yang diberikan Iya ini dari akun Instagram d 6 mengatakan Wah bakalan seru karena ada Cing Abdel katanya tuh persahabatnya Masya Allah banget Yuk sama-sama kita support yang terbaik untuk karya dari Lesla Entertainment dan ke kabar selanjutnya, kita lihat juga bersahabat dari kuitas hari ini dari all2w.id, kembali fanbase yang sangat luar biasa. Menurutkan kuitas untuk hari ini bersahabat ya, orang yang kuat. Bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Lihatlah love words, what? Wow, Masya Allah banget ya. Selamat pagi, tetaplah kuat dan tegar. Happy weekend, Masya Allah banget nih. Semangat terus ya. Jangan sampai tentunya kita lengah untuk selalu mendukung karya-karya Lesti dan kekariski bilar. Untuk berikutnya perhatikan juga bersahabat di sini ada sebuah kabar info soal lidi Lesti. Ini kemarin ketika di akun Instagramnya Gorgeous, Kariski Make Up dan Bibi Indi bersahabat ya. Bibi Indi dan Gorgeous ini menyampaikan persahabannya kabar soal lidi Lesti ke Jorat. Sebelumnya ini Gorgeous persahabatnya menyampaikan soal keadaan Dedek Elasti ke kata Gorgeous persahabatnya Dedek Elasti cuma kecapean dan kata Bibi ini, alhamdulillah Dedek udah lebih baik persahabatnya, masya Allah. Yuk mudah-mudahan saja, isteri kesayangan kita diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan. Momen ini diunggah kembali oleh akun Sabar Sekolah setelah. Perhatikan di kalimat caption info yang dituliskan di postingan ini. Kata gorgeous, dedek cuma kecapean ya guys, dan kata bibi indi Alhamdulillah, dedek udah lebih baik, dan semoga hari ini diperbolehkan pulang sama dokternya Yuk kita doain, semoga dedek dan kakak Bilar, serta BBL sehat dan selalu dalam lindungan Allah Amin, Ya Rabbal Alamin Masya Allah bakat ya, semakin banyak doa yang luar biasa tulus diberikan dari orang-orang baik. Dari orang-orang yang selalu terus mencintai idola kesayangan kita. Dan untuk selanjutnya, persahabat ya, dari sini ada sebuah kata-kata mutiara. Ini sih tentunya penting banget untuk kita semua simak dan dengarkan persahabat yang langsung dari kakak Rizky Pilar yang menyampaikan. Orang bodoh itu lebih mudah diajarin daripada orang yang berhati Wow, Masya Allah bagi ya. Ini sih luar biasa kata-kata yang disampaikan oleh kakak Rizky Bilar. Mudah-mudahan kalian paham persahabat ya. Untuk orang-orang di luar sana, siapapun itu, jangan pernah mengusik kebahagiaan Lesti dan Rizky Bilar. Biarkan mereka bahagia, cukup sudah kalian menghujat mereka. Dari kanan-kiri atas bawah dan kalian gak puas. Yuk.